sahabat room 21 jumpa lagi dengan saya Putri di Roma 21 kali ini saya akan ajak teman-teman untuk cross Project Pinus 88 yang di area lahan 2,5 hektar yang terletak di Pamulang Timur Pinus 88 punya empat tipe rumah 1 lantai terlihat dua lantai Nah bagaimana tata letaknya ikutin terus yuk perjalanan dari tim kami channel properti di Roma 21 Nah sekarang kita ada di tipe Aurora. Dengan luas tanah 78 meter persegi, luas bangunan 48 meter persegi. Rumah ini satu lantai, tapi terlihat seperti dua lantai. Penasaran kan? Yuk kita lihat dalamnya. Nah sekarang ini kita ada di tipe Lira, luas tanah 72 meter persegi, luas bangunan 36 meter persegi, kamar tidur ada dua, ruang tumbuh satu, kamar mandi ada satu. Ruang tumbuh itu bisa digunakan untuk mejanin. Nah khusus di bulan ini kita ada promo free mejanin untuk tipe yang satu lantai. Untuk lebih lanjutnya yuk kita lihat ke dalam. Sekarang ini saya ada di tipe Signus. Luas tanah 91 meter persegi dan luas bangunan 90 meter persegi Rumah ini terdiri dari dua lantai Jika sahabat rumah berminat dengan tipe ini Yuk kita lihat langsung ke dalam Nah, sekarang ini kita ada di tipe Corona, dengan luas tanah 78 meter, luas bangunan 72 meter persegi, kamar tidur 3 plus 1, kamar mandinya ada tiga. Penasaran? Yuk kita kepin ke dalam! Itu tadi, Venus 88 dengan konsep yang sejuk dan asli ada di kawasan Pamulang dan Pangerang Selatan. Jika Sobat Roma 21 berminat, bisa hubungi saya dengan Putri di nomor di bawah ini. Sampai jumpa!